Oke kawan-kawan. Kali ini mari kita memasukkan benda-benda ke ke dalam lemari es atau lemari pakaian. Bukan, bukan di situ. Hore, benar. Bukan, bukan di situ. Lagi ya, bukan, bukan di situ. di situ. Iya, benar. Are! Bukan. Bukan di situ. Iya, benar. Are! Bukan. Bukan di situ. Iya, benar. di situ iya benar rey bukan bukan di situ iya benar rey bukan bukan di di situ Iya, benar. Oree! Bukan. Bukan di situ. Iya, benar. Oree! Bukan. Bukan di situ. Iya, benar. Di situ, iya, benar.